Ali bin Abi Talib lahir sekitar 599 Masehi, dan wafat 21 Ramadhan 40 Hijriah 661 Masehi. Beliau adalah halifah keempat yang berkuasa dan imam syiah pertama. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad. Sepeninggal Nabi Muhammad, Ali diangkat sebagai Khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dalam sudut pandang Sunni, Ali bersama tiga pendahulunya digolongkan sebagai Hulafiq Rasuldin. Berikut rangkuman ucapan, kata-kata atau quotes beliau yang terkenal. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan info dari channel kami dan aktifkan lonceng kemudian like dan komen ya. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercaya itu. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, maafkanlah orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Orang yang cantik tidak selamanya orang baik, tapi orang yang baik selalu cantik. Lepaskan segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Tubuh dibersihkan dengan air. Jiwa dibersihkan dengan air mata. Akal dibersihkan dengan pengetahuan. Dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya, bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Diberkatilah dia yang kesalahannya sendiri mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan adakalanya justru menjadi obat penyembuh. Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah. Karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Aku tidak akan meninggalkan sunnah nabi demi kepentingan siapapun. Firman Allah adalah obat bagi hati. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan pernah mengumbar janji ketika sedang bergembira. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cinta Mu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak, daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh. Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu. Namun jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Ada dua jenis manusia, satu, mereka yang mencari tapi tidak bisa menemukan, dan dua, mereka yang menemukan tapi masih menginginkan lebih. Jangan besarkan anakmu dengan cara orang orangtuamu membesarkanmu dulu, karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Selalu ada cahaya bagi orang yang mau melihat. Orang yang penuh harap akan terus mencari, sementara orang yang penuh ketakutan akan melarikan diri. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran, yang kau jalani, yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Kemarahan itu seperti bola api, tapi jika kamu menelannya, itu akan lebih manis daripada madu. Ucapan itu seperti obat, dosis kecilnya bisa menyembuhkan tapi jika berlebihan bisa membunuh. Tidak ada yang lebih menyakiti hati daripada dosa. Berhentilah membahas apa yang tidak kamu ketahui dan membicarakan tentang apa yang tidak menjadi perhatianmu. Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu. Namun jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Betapa terhormatnya ilmu, karena orang yang tidak memilikinya mengatakan bahwa dia memiliki ilmu. Dan betapa tidak terhormatnya kebodohan, karena orang yang memilikinya mengatakan bahwa dia tidak bodoh. Jangan merasa kesepian berada di atas jalan kebenaran hanya karena sedikitnya orang yang berada di sana. Banyak permasalahan pelik yang berhasil diselesaikan dengan sikap bermurah hati. Ada dua cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan. Entah itu di dalam hati seseorang ataukah dalam doa seseorang. Sabar sesaat saja di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan. Kehidupan ini tidak lain hanyalah seperti bayangan awan, mimpinya seorang yang tertidur. Berikan perhatian dan bersikap baiklah kepada istrimu. Dia adalah bunga yang lembut. Jagalah dirimu dari sifat marah, karena kemarahan itu dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Aku akan terus bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaranku. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Abaikan rasa sakit, atau jika tidak, maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Kehidupan itu cuma dua hari saja. Satu hari untukmu, satu hari melawanmu. Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Keduanya adalah ujian bagimu. Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan, satu, di saat membutuhkan, dua, di belakangmu, dan tiga, setelah kematianmu. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri, maka jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu karena kamu sendiri tidak bisa menyembunikannya. Rahasiamu adalah tawananmu, yang jika dilepaskan, itu akan membuatmu menjadi tahanan. Jangan mengikuti mayoritas, tapi ikutilah jalan kebenaran. Hiduplah di dunia ini layaknya seorang pengembara, dan tinggalkan setiap kenangan manis di belakangmu. Sesungguhnya kita hanyalah tamu di sini, dan setiap tamu harus segera pergi. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah bahwa, aku punya Allah yang maha besar. Orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya dan menjadi kapten untuk bahtera kehidupannya. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik. Tubuh dibersihkan dengan air. Jiwa dibersihkan dengan air mata. Akal dibersihkan dengan pengetahuan. Dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri. Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Jangan menasihati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat. Dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyanyiakan sahabat yang telah dicari. Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Sungguh wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tak sanggup menyembunyikan cemburu meski hanya sesaat. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Angin tak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.